Karena itulah materi kita hari ini tentang Smart Gold. Sumat ini berarti cerdas, tidak hanya goal yang cerdas, tapi lebih dahulu cerdaskan juga orangnya sebagai yang punya usaha. Oke, okay. tujuan kita hari ini adalah bagaimana melesarkan bisnis dengan mampu merancang Smart Gold. Sehingga saat ini sebelum saya lanjutkan ke bagian yang seterusnya, boleh keluarkan alat tulisnya. Karena kita akan mengerjakan sesuatu Dan itu adalah bisnis masing-masing Dan hanya tiga hal yang akan kita bahas hari ini yang pertama adalah bisnis tanpa tujuan yang jelas dulu sama dengan kiamat Udah tadi sedikit Yang kedua adalah, kok mesti smart goal sih? Dan sering saya temui di bagian ini ketika melakukan kucing misalkan Apa yang anda inginkan? Rata-rata peserta itu jawab, saya mau oh, usaha saya untungnya banyak itu gak smart Mengapa tidak semang? Nanti saya jelaskan juga. Oke. yang ketiga adalah baru kita praktek semua goal yang jelas. Cuma tiga ini akan kita bahas. Dan mari kita mulai satu persatu. Oh, jangan khawatir materi ini saya share di grup. Sudah siap semuanya, fotonya ada, PDF-nya ada, tinggal dibaca. Hanya mengerjakan saja yang penting-penting saja. Oke. Okay. Bagaimana rasanya menjalankan bisnis tanpa ada tujuan? Saya lagi-lagi lagi bertanya. Siapa yang mau bantu jawab? kira sudah betul Sudah usaha pak Namanya siapa? Siapa? Oh iya, apa rasanya? Jalan pengusaha tidak ada tujuan yang jelas nggak ada kepastian Harus kita pertimbangkan buat Ada tujuan yang jelas Karena begini, secara tidak langsung Maupun secara langsung, kita ini sama-sama Sudah dibekali sumber daya utama di ada tiga. Pertama adalah sumber daya kita itu. Darah alias uang. betul? Uang itu adalah sumber daya kita. Bahkan dalam bisnis cash flow kalau nggak ada darah, mati, nggak ada uang masuk, ya selesai. Atau kebanyakan keluar, selesai juga. Darah itu sumber daya kita. Kalau tujuannya nggak jelas, oke, saya ambil konteksnya spesifik. Sales. Kita sibuklah masang iklan, atau Facebook ad, keluar aja anggaran segini, hariannya segini, tapi gak kita hitung berapa masuknya Atau kita sibuk bikin ini, bikin ini, bikin itu, bikin event, segala macam, ikut bazar, bla bla bla bla. Eh, rupanya selesai acara, selesai bazarnya. Boncos. <laughs> Jangan Oke, jadi dana itu sumber daya utama kita ya, apalagi kalau kapal aku balikan beli nih, kapal pun ada duit aja lah. Tapi tetap saja di catatan keuangan itu adalah minus. Dana ini sangat penting dijaga. Oh mau saya buka usaha karena saya duitnya banyak melipat uang ya silahkan itu juga lama-lama. Kalau nggak dijaga, nyesel juga nanti itu. Terus apa lagi? Nah, waktu. Orang Arab bilang waktu adalah pedang bisa bunuh kita. Di Al Qur'an juga ada surat demi masa. Allah bersumpah kepada waktu, sedemikian pentingnya waktu. Tiga jam di sini nggak dapat apa-apa. Ayo, gimana ceritanya? Rugi juga kita. Waktu sudah berlalu nggak bisa kita putar. Jangan berharap balik-balik ke rumah, masuk kamar, buka raci, masuk dalam, nanti balik ke sejam yang lalu. Doraemon nih bisa, mesin waktu, tapi punya. Uang hilang masih bisa kita adakan, jualkan sesuatu, gadaikan sesuatu atau pinjam sama teman. Tapi waktu gak bisa, tenaga energi, badan kita nih, umurnya berapa boleh tahu? masih di bawah 30. Ini pengalaman saya juga waktu awal-awal buka usaha dari umur 21 sampai 27 itu tenaga capek cepat pulangnya tuh, baliknya tuh segar lagi. Tapi sudah menginjak 30 ke atas ditambah olahraga nggak seaktif dulu, makanya terjadi recoverynya nya lama. Ditambah di zaman sekarang godaan itu sudah mulai banyak, Dan mulai banyak lagi sudah banyak Gadget Mau kita mulai menyadari, energi itu kalau diolah dengan baik bisa meningkatkan produktivitas. Oh, nggak usah jauh-jauh lah di zaman sekarang. Nabi sudah contohin kan? Tidur siang sebentar. Taking nap kata, kata mereka sekarang. Tidurlah sebentar barang 20 30 menit sebelum zuhur ternyata di Jepang dilakukan hal yang sama peningkatan produktivitas itu meningkat meskipun mereka kerjanya seharian ada jam tidur siang kalau nggak tidur siang gajinya kena potong <laughs> kalau di sini karyawan kita tidurnya sampai kita lakukan gajinya <laughs> oke okay. nah jadi tiga sumber daya utama kita nih yang menjadi dasar pemikiran mengapa goal itu harus kita setting dengan baik uang hilang bisa diadain waktu selesai tidak bisa dimanfaatkan Tidur Khusus tidur ini Mohon diperhatikan dengan baik ya Bapak Ibu sekalian ya. Bantal Bantal kepala kita itu Kalau tidak menyangga dengan baik tulang leher belakang di sini terjadi adalah tidur gak akan nyenyak Aliran darah kotak gak lancar Besok pagi bangun gak segar Bantal itu termasuk investasi Nah ini hal-hal yang mesti kita perhatikan juga untuk produktivitas kok mau juga? iyalah tanda-tanda waktu. salah satu pak waktu berjalan dengan begitu cepat gak bisa kita bandingkan satu jam hari ini dengan 10 tahun yang lalu semuanya berjalan dengan sangat cepat maka produktivitas kita pun harus bagus juga sehubungan dengan goal yang mau kita capai oke, okay, ini sumber daya utamanya yang harus kita perhatikan dengan baik sehingga nanti e, bagaimana ya wujud aktivitasnya terhadap ini saran saya adalah kita fokus kepada aktivitas kunci yang memang berdampak besar terhadap goal kita fokus pada apa? aktivitas kunci yang berdampak besar terhadap pencapaian goal itu maksudnya by the way di sini sudah pernah membahas bisnis model canvas di dalam 9 box itu ada di bagian box sebelah kiri, itu ada namanya key activity. Aktivitas kunci. Habiskan waktu kita dalam mengelola bisnis kepada aktivitas kunci yang memang harus kita lakukan. situ akan membuat dampaknya lebih besar terhadap pencapaian bagian bawah dari 9 box itu. Dasarnya adalah uang di situ. sebelah kiri adalah pengeluaran, sebelah kanannya adalah pemasukan dari ministry. Jadi, aktivitas kunci itu akan berdampak pada pemasukan. Seandainya kita menghabiskan tenaga kita tidak di aktivitas kunci nanti, maka ngomong terus nanti di, di bagian sini. Review news streamnya nggak ada. Nah, ini ada ternyata dengan bisnis model nafas Silahkan dibaca-baca ulang atau cari di Google juga boleh. Oke. Okay.